Halo guys, welcome back to bongkar 2M. Seperti biasa, kita memainkan model sedekah, ya guys. Ya, ehm, sebelumnya apa kabar sedekah kalian semuanya? Semoga di-up sampai bongkar, ya guys. Ya, di sini ada video yang mantap-mantap, ya guys. Ya, mari kita saksikan ini akun ke-40, ya guys. Ya, akun ke-40, dan ada penampakan yang mantap-mantap lah. biasa kita kasih kasih modal papa langsung maxbet ya guys ya mau dapat modal berapa aja kita langsung gaskan yang penting di atas 20M langsung gaskan ke papa oke dapat modal lagi kita langsung 100 pin. oi oh, dikasih scraper ya guys ya dua tirai dua tirai satu tirai aduh tiga tirai nggak ada kakek anjir anjir tiga tirai Langsung jadi ya guys ya, tanpa berlama-lama langsung jadi ya guys ya Ini enaknya main langsung barbar -bar tuh begini ya guys ya Tanpa berlama-lama langsung jadi Dan seperti biasa ya guys ya, kita stop chipnya 1B500 aja Karena ini akun sudah di top up ya guys ya Akun 40 itu akunnya yang udah pada di top up sampai 150 akun pada di top up semua ya guys ya Sisanya ada yang di top up, ada yang di belum uh, Belum gua rapihin akun-akunnya ini pakai akun utama ya, guys ya. Karena gua cek udah di top up. Jadi, gua batasin pokoknya 1 B 500 lebih dikit lah. Jangan kurang ya, guys ya. Kalau kurang tahu sendiri kan. <laughs> Oke. Okay. Sispin-sispin aja. Aduh, ternyata cuma 1 B 500 ya, guys ya. Tidak mau ngasih lebih. Kalau di kalau dilanjut kemungkinan habis ya, guys ya. Jadi, kita amankan dulu satu B-nya. Guys, setelah gua amankan langsung lanjut main lagi, gitu. Langsung papa lagi ya, guys ya. Uh, gua dapat jackpot kamera kayak begini, guys caranya, guys. Uh, setelah diamankan langsung main lagi max bet lagi. Cuman kalau dulu kan gua upnya dari bet 9 baru lompat ke max bet. Sekarang mangga ya, guys ya. Langsung aja max bet, max bet, max bet. Mau naik atau tentukan gak apa-apalah. Namanya modal sedekah ya. Oke, okay, kita kita dihabisi ya, guys. Ya, sama si Leon Kampret ini sampai tanpa menyerah ya, guys. Ya, seperti biasa, kita coba lagi dengan cara cari modal di Jinji untuk malam takbiran ya, guys. Ya, buat live paling gua nanti malam takbiran aja ya. Untuk sebentar, gue bikin konten-konten, dan ini jam dan tanggalnya. Ini loncat ke akun sekitar akun. 80-an ya ini ini akun 80 ke 80 puluh maksudnya. Di sini nemu yang mantep-mantep guys. Pokoknya cara bermainnya kayak gini aja konsisten ya kemarin gua sisa akun yang 200 ratus tuh gue kasih makan ke panda yang ada tentukan semua gak ada yang up lagi guys ya <laughs> salah itu salah gua Nah di sini dapat modal tuh enam ratus m kali sepi kalau masbet satu d dua ya. Nah gua seperti biasa coba mau modalnya sedikit banyak langsung masbet di papa cuman bedanya kalau modal sedikit kita out spin satu satu kalau modal dah dua m gue spinnya sepuluh sepuluh speed sepuluh spin cuman kalau di bawah 200 m ya spin manual satu satu biar apa bang biar nggak kelewat ya guys ya. Kalau spinnya di bed 4m500 kita spin Dapat skater kita sakit hati Yuk kan kita pushnya dari max bet Dan ternyata ditentukan ya guys ya tuh bawa modal gede Ditentukan bawa modal ke kecil Jadi ini jam dan tanggalnya ya Sini ini akun ke 200 Akun ke 200 Kalau nggak salah iya akun ke 200 Ini akun ke 200 ya guys ya modal ya guys ya. guys ini gue pilih kanan terus ya guys ya speedernya yang 8 free spin kenapa bang karena gue pengen dapat jackpot cok belum pernah dapat grand gue di jinji gimana ya guys ya? ada yang tau gak caranya buat dapat grand Langka banget anjir itu grand kalau gue nonton orang dapat grand pernah ya guys ya cuman gue pengen dapetin sendiri gitu dapat grand suatu kebanggaan sendiri ya guys ya <laughs> oke okay apakah akan dihabisi? Aduh. Shot. Oke, okay, dapat sket, dapat modal lagi. Pokoknya kita kalau nggak max bet, balikin lagi cok ke yang awal ya guys ya ke Jinji. Wih, dapat modal lagi super win. wah, dapat 260M ya guys ya, 270M ya guys ya. Ini gua salah masuk kamar anjir. Oke, okay, gua keluarin. Bukan trik ya guys ya, bukan trik itu gua salah pencet aja cok, bukan trik. Nah, di langsung sumas bet. dan gue spinnya 10 spin ya guys ya kenapa bang 10 spin karena chipnya 200m ya guys ya kalau ada 500 bolehlah 100 spin oh woi dapet <laughs> dapat momen ya guys ya lumayan Wih. Wih. Yeah. dan ini ya guys ya kalau putaran tuh seperti ini baru papa ya guys ya kalau kemarin-kemarin gua muter di papa anjir kayak yang kenambak anjir kalau pas left tapi kalau mode offline Barbar cuw gua jago banget Wih <laughs> Just... langsung jadi ya guys ya. <laughs> Langsung jadi tanpa scatter <laughs> Tanpa skater nih bos. Single dong Oke okay, guys seperti biasa Karena ini akunnya belum top up Paling gua, ini gue level up dulu Cuman gue belum sempat level up Dan ini jam dan tanggalnya Akun masih ada sisa Kalau ada yang naik lagi mungkin gue upload nanti Malam ya guys ya Oke okay, cuw cukup sekian terima kasih buat semuanya jangan lupa like comment and share see you next video bye